Alright, so sekarang kita try rasa dia macam mana. Kita mulakan bagian atas dulu. Hai YouTube, saya Sean. Alright, hari ni uh, kita nak buat sesuatu yang istimewa yang tak pernah Sean buat di channel ni. Uh, Pakai topi ni bukan sebab Sean nak swag, nak buat rap, ataupun nak menyanyi ya no. Kita nak memasak. Bukan juga memasak lah, kita nak buat minuman yang viral. Yang memang dah banyak orang buat. Tapi sebab uh, tak pernah buat, so kita buat. Dan resepi Sean kali ini uh, cuma memerlukan 3 minit. 3 minit saja dan tanpa menggunakan ni, pemukul telur. Tanpa memerlukan wix Ataupun pemukul telur Dan juga Tanpa menggunakan mixer Tak payah dua-dua ni Tapi 3 minit saja siap Nak tahu cara dia? Jom saksikan Okay, so uh, Apa yang kami nak buat hari ni Memang tak lain tak bukan Adalah Dalgona Coffee yang sudah menjadi viral Tetapi dengan uh, ramuan ataupun resepi kami iaitu 3 minit saja boleh siap. So sebelum kita mula, kita perkenalkan dulu ingredient dia ataupun ramuan dia. Yang okay, mula-mula tak lain tak bukan anda kena ada Nescafe Classic tu. Anda perlukan gula, gula dan anda perlukan ais. Kalau anda nak sejuk, anda kena gunakan ais. Kalau anda tak nak sejuk, anda uh, tak perlu guna ais. Dan akhir sekali, air panas untuk uh, sebatikan gula dengan Nescafe yang ni. Kita kena ada satu piring ya. Piring. Bukan sebarang bekas. Anda kena gunakan piring yang agak leper macam ni. Dan kita punya ratio adalah satu, nisbah satu Nisbah satu Berarti berapa banyak uh, kopi yang anda pakai Berapa banyaklah gula yang anda kena ada Dan berapa banyaklah air yang anda kena masukkan dalam dough okay, So, uh, ramuan ataupun resipi kami kali ni adalah 2 sudu kopi. So, kena 2 sudu gula Dan akhir sekali 2 sudu air Ok, sebab air ni dia leper kan So, tambah banyak sikit pun tak apa Ok, kacaukan dia Supaya air Ataupun sebut kopi, sebati Dengan gula sikit Ok, ini begitu keadaan dia sebelum dan tadi Sean ada bagi tahu kan Kita tak pakai wix Tak pakai mixer So senjata rahsia kita yang boleh menyiapkan uh, Daugona ni dalam 3 minit sahaja Kita menggunakan barang apa Alright Ini dia Penapis Penapis keluli ya. Eh. Okay So kita kira masa eh. 3 minit Right Kita setkan kita punya timer kita start 3 minit, kita tengok apa akan terjadi pada uh, campuran gula dengan sebut kopi kita ni selepas kita kacau ni, 3 minit kita, kita mulakan sekarang Kacau macam ni 3 minit sahaja dia bukan. kemungkinan kacau bada, semoga dia naik ataupun sepati so dalam masa anda kacau-kacau ni, anda boleh nampak lah kebezaan uh, kopi yang sebelum ni dia warna hitam pekat kan, sekarang dia dah macam pudar kek wana dia semakin pudar warna dia, semakin kembang ataupun semakin naiklah dia so kita nak cari konsistensi yang dia agak agak fluffy ataupun kembang Nah. kalau cara yang lain contoh mixer ni dia anda perlukan uh, kekuatan tangan macam abang Izgami gitu ya. Tapi kalau dengan termopis gini ni tak payah ada facial relate dia. Kita ada perhatikan uh, Warna dia dah semakin gula tengok konsistensi dia dah semakin pekat. Baru 2 minit ya. Ya, baru 2 minit je. Cuba senget je. So, Okey, kalau dia dah semakin kita dah dia dah semakin terbang, semakin kopi. Bau kopi memang hmm, sedap betul betul. sedap nah, Tengok dia dah tak menipis dah Dah consider ok sebenarnya Tapi kalau anda nak dia lebih fluffy Dah bolehlah, teruskan pacar lagi dalam 30 saat ataupun lebih minyak lagi Bagi saya dia dah cukup ok Alright, so sekarang dah 10 minit nampak? Asensi yang tenang. Nasiapon. Okay, tiga minit dia ya, tiga minit, tiga minit saja ada jadi. Dan kita boleh buat step yang seterusnya. Okay, step yang seterusnya, anda bolehlah cari cawan yang cantik sikit untuk menghiaskan dia. So mula-mula dapatkan cawan, masukkan sedikit ais kalau anda nak minum yang sejuk. dan kalau anda minat dengan susu resepi yang sepatutnya anda menggunakan susu tetapi kerana Sean tak minum susu saya tak suka bau susu tu sejak dari kecil memang tidak suka minum susu that's why Sean akan gantikan dengan susu kacang soya dan akhirnya kopi yang kita telah pukul tadi kita pukul kopi ni masukkan kopi Alright Dah siap pun kita punya Daugona Coffee ni Nah, Inilah dia Daugona Coffee Yang Sean buat tadi Nampak cantik kan Wow Bau pun memang best Dan resepi yang Sean guna ni Cuma me memerlukan 3 minit saja ya yeah? Alright so sekarang kita try Rasa dia macam mana permulaan bagi atas selu <tuh> pahit memang pahit okey kita try campur sikit dengan susu ataupun kacang soya tadi hmm sedap kalau ada campur sekali dia sedap. Kalau minum bahagian atas dia memang dia pastilah. Alright. Inilah dia selepas campur. Ha, nah, kita try. Hmm. Sedap-sedap. Alright, pastikan anda try resipi daripada Sean yang ni. Menggunakan uh, penapis keluli supaya anda tidaklah memerlukan tangan yang besar, tidak penat, tanpa mixer, tak perlu semua tu. Pakai saja penapis keluli tu, senang saja anda boleh buat minuman yang sedap seperti apa yang Sean buat ni. Alright, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Bye bye.